Siapa Murjiah dulunya? Dia adalah orang bekas pembunuh bayaran. Dan budak seks itu menggumbayan. Cukup! Mulutmu kotor, Lasmini. Hmm. Kalau begitu, aku akan membersihkan mulutku dengan darahmu. Kalian berdua, serang dia! dia. dia <tuk>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 Ayah, bagus utara anakku. Kau siapa yang ha? Aku hanya melindungi ayahku. Jika kau ingin membunuh wanita itu, silakan, aku tidak akan menghalangimu. Kurang ajar! Pergi ke dia? Murjyah, keluar kau! Aduh jangan! Jangan jadi mengonok, Iki nyong eike, Nek. Gara-gara kau, Murjyah jadi tidak ada. Sekarang, aku akan berurusan denganmu. lah beli semenel dan bagus. Kenapa kok bengong? Kayak anak ayam nelen biji ke dong -dong. Cantik sekali wanita itu. Aku akan mengejarnya.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 Kau jangan menggangguku. Aku akan mencarimu setelah urusanku selesai. Kau mau pergi kemana? Tawangangmu. Lasmini, maafkan soal tadi. Hati-hati. Ada apa ini? Tidak tahu, dia terjatuh juragan.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 Den bagus, tunggu yei, Allah lerong aja. Den, tunggu Den. Pokoknya kamu harus pulang ke Kanjeng Ibu. Aku mau ke Tawang Mang. Ngapain ye ke mangu sekarang? Lebih baik ke Polonia dulu, ngomong langsung sama Ibunda. Jangan pakai titip amanat gilingan ye. Aku mau mengikuti Lasmini. Apa? Lasmini? Ceweknya pakai baju merah itu. Aduh jangan, deh, Itu dedemit. Aduh gilingan nih. Dedemit gundulmu. Dia wanita cantik yang pernah aku temui.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 Siapa kamu? Namaku Arjuna. Mau apa kamu? Ya mau merampok kamu dong, Cahayu. Lawang daerah yang di sini ini daerah kekuasaanku kok. Besar cebol. Kau pikir aku takut? <lit sfrit warnanya> hmm <suspz> hmm. Hmm. Kalau tadi aku bisa soban, Cahayu. <g skiing> Tapi kalau sekarang aku mau pakai kekerasan. Harta apa nyawa? Dasar orang tidak ber